Suasana yang sangat tenang dan hampir beku mengelilingi daerah di luar desa sembilan ekor. Semua orang benar-benar terpana karena pemandangan di depan mereka. Prajurit yang paling ganas dari Deep Lightning Mountain sebenarnya berlutut dengan satu lutut di depan pemuda kurus ini yang tampak sangat lemah sehingga satu tamparan dari yang pertama kemungkinan akan mengubahnya menjadi bubur daging. Terlebih lagi, matahari mau merah menyebabkan semua orang dipenuhi dengan perasaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin prajurit ganas ini yang terkenal karena kebrutalannya benar-benar bertindak menunjukkan penampilan seperti itu? Jika orang mengatakan bahwa orang ini akan meneteskan air mata di gunung Deep Lightning, kemungkinan akan segera menarik sejumlah besar tatapan yang tampak seolah-olah mereka sedang menonton orang bodoh. Namun, adegan ini benar-benar muncul di depan mereka pada saat ini. Mengsan juga tertegun saat dia menatap menara logam seperti sosok berlutut dengan satu lutut di tanah. Dia dengan jelas ingat bahwa ketika Komandan Iblis merekrut yang terakhir sebagai jenderal, menara logam seperti manusia ini bahkan tidak berlutut di hadapan Komandan. Namun sekarang, dia berlutut di depan manusia, karena bahkan Mengsan tertegun, bahkan kurang perlu dikatakan tentang yang lain dari Deep Lightning Mountain. Mulut mereka bergerak-gerak ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa keributan akan menyelimuti seluruh Deep Lightning Mountain jika kabar ini menyebar. Di belakang Lindong, Bibisin yang semula putus asa dan yang lainnya juga terkejut karena adegan ini. Mereka paling dekat dengan Lindong. Karena itu mereka secara alami mendengar kata-kata dari mulut manusia menara logam. Kakak laki-laki, kelompok Bibisin terkejut. namun. Mereka dengan cepat memahami situasinya. Mungkinkah prajurit ganas nomor satu dari Deep Lightning Mountain ini adalah orang yang lindung datang ke wilayah Perang Bis untuk mencari? Ekspresi mereka tanpa sadar menjadi sedikit aneh ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka percaya bahwa seseorang yang bisa menjadi saudara dengan lindung harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun, mereka tidak akan pernah menduga bahwa yang disebut tingkat kekuatan tertentu, ini benar-benar telah mencapai tingkat prajurit ganas di Lightning Mountain. Apa yang sedang terjadi? Wanita-wanita muda dalam suku sembilan ekor juga buru-buru melihat keluar desa. Penampilan tentara hitam sebelumnya telah menyebabkan wajah mereka pucat, namun mereka dengan cepat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Apakah itu pasukan devouring Tiger*? Mungkinkah pria itu menjadi prajurit paling hebat dari *Deep Lightning Mountain*, Jenderal Flame? Petik dua, mengapa dia berlutut di depan Tuan Lindong? Apa yang sedang terjadi? Petik dua, petik dua, obrolan terus-menerus seperti seratus kicau burung terus menyebar di seluruh wilayah. Wanita-wanita muda itu membelalakkan mata mereka ketika mereka melihat keluar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Apakah dia saudara yang dicari Dongdong? dong Xin King juga kaget ketika dia melihat keluar desa sebelum akhirnya dia bergumam dengan suara lembut. Adegan di hadapannya ini jelas memberi petunjuk padanya tentang sesuatu. Apa, pejuang paling sengit dari Deep Lightning Mountain sebenarnya saudara Sir Lindong? Betapa menakjubkan, orang itu dikatakan sangat brutal. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan sangat lembut di depan Tuan Lindong. Lindong dengan lembut mengacak-acak rambut pria menara logam di depannya. Hatinya juga melonjak liar dengan perasaan yang intens. Martin kecil adalah yang paling sulit diintimidasi di antara mereka bertiga. Oleh karena itu, Lindung tidak khawatir tentang keselamatan yang terakhir. Yang lain harus berterima kasih kepada surga jika Martin kecil tidak menemukan masalah dengan mereka. Hanya api kecil yang menyebabkan Lindung menjadi sangat khawatir. Orang ini biasanya sederhana dan jujur. Ini karena kebanyakan hal diputuskan oleh Lindung dan Little Martin dan Little Flame tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang dia lakukan adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka berdua. Wilayah iblis kacau balau. Tentu, Lindung khawatir bahwa api kecil telah bertemu dengan beberapa masalah. Sekarang setelah dia melihat yang terakhir berdiri di depannya hidup-hidup, dia akhirnya bisa menyingkirkan kekhawatiran di dalam hatinya. Bagus bahwa kamu masih hidup. Lindung menatap matahari mau merah lembab dari menara logam pria muda di depannya dan tertawa. Berdiri. Ini sangat tidak sedap dipandang. Petik 2. Little Flame mengangguk. Beberapa luka di wajahnya menyebabkan dia tampak sangat buas dan ganas. Di bawah tatapan Lindong, wajahnya yang ganas yang dapat menyebabkan anggota tubuh beralih ke jeli mengungkapkan senyum sederhana dan jujur yang tidak muncul untuk waktu yang lama. "Kamu punya banyak luka. Pasti sulit bagi kamu selama beberapa tahun ini." Petik 2. Lindong hanya berhasil mengamati api kecil setelah dia berdiri. Little Flame saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia jelas telah mengalami terlalu banyak. Adalah mungkin untuk melihat ini dari banyak bekas luka yang tumpang tindih di tubuhnya. Ini menyebabkan hati Lindong agak sakit. Namun demikian, dia mengerti bahwa Little Flame harus dibiarkan berkeliaran sendirian di dunia agar benar-benar mengasah dirinya sendiri. Little Flame adalah harimau ganas dan bukan kucing kuat yang mengikuti dengan patuh di belakangnya dan Little Marten. Flame kecil membuka mulutnya menjadi senyuman. Dia dengan cepat berkata, Aku akan memberitahu kakak tentang berbagai insiden selama setahun terakhir. Tetapi aku harus menyelesaikan sesuatu dulu. Lindung menatap mengsan yang ekspresinya tiba-tiba menegang. Dia sedikit mengangguk dan tidak berbicara. Sekarang tidak perlu bagi Lindung untuk berkomentar ketika Little Flame melakukan sesuatu. Api kecil berbalik saat dia melakukannya. Semua orang bisa merasakan kebrutalan mengerikan yang tampaknya benar-benar menghilang dari tubuhnya sebelumnya tiba-tiba melonjak seperti air banjir. Pada saat ini, dia sekali lagi menjadi jenderal ganas orang nomor satu Tiger Devouring Army dari Deep Lightning Mountain. Saat api kecil berbalik, mata merahnya dilemparkan ke wajah kaku mengsan. Tubuh yang terakhir tanpa sadar gemetar saat melihat mata harimau yang dipenuhi dengan keganasan. Senyum dipaksakan muncul di wajahnya saat dia berkata, Haha, itu saudara Yan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan berkenalan dengan saudara ini Lindong. Aku telah mengirim seseorang untuk memberikan informasi ini kepada kamu sebelumnya. Flam kecil mengambil langkah maju dan menuju ke Mengsan. Cahaya darah merah gelap perlahan berkumpul di belakangnya. Tampaknya telah berubah menjadi harimau cahaya merah darah yang meraung ke langit. Pemandangan yang sangat ganas. Ekspresi Mengsan dengan cepat berubah. Dia memang sadar bahwa Little Flame telah mengirim seseorang untuk memberikan informasi ini kepadanya. Namun, dia sudah mulai bergerak dan hanya mengirim seseorang untuk menghentikan utusan itu. Saudara Flame, ini adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu hubungan kamu dengan dia, aku pasti tidak akan datang ke sini. Mengsan buru-buru berbicara sambil tersenyum. Meskipun dia juga salah satu dari sembilan prajurit besar di Lightning Mountain, dia jelas mengerti bahwa dia tidak boleh menyinggung Little Flame. Kalau tidak, yang terakhir tidak akan mampu duduk dengan kuat di posisi prajurit top dalam waktu singkat satu tahun. Kesalahpahaman ya, api kecil berhenti di depan Mengsan. Dia membuka mulutnya untuk tersenyum. Gigi putih yang menyeramkan itu menyebabkan satu bergidik. Mengsan buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Namun. Kamu harus tetap mati. Senyum muncul dari sudut mulut Little Flame dan langsung menjadi berbahaya. Dia mengepalkan tangan besarnya dan sebuah kepalan dilemparkan ke depan. Cahaya darah mengerikan berkumpul. Berubah menjadi harimau lampu merah darah yang disertai dengan keganasan mengejutkan saat ia dengan kejam bergegas menuju Mengsan dengan cara yang eksplosif. Kamu, ekspresi Mengsan berubah drastis. Pada saat berikutnya, Kekuatan Yuan yang megah meletus dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi dinding kuning besar. Bang, tinju besar menabrak ke bawah dengan cara yang kejam dan dinding runtuh. Fragmen batu ditembakkan keluar saat Mengsan mundur dengan cara yang menyedihkan sementara simbol-simbol cahaya kuning muncul di tubuhnya. Mereka muncul seperti lapisan sisik yang sangat keras. Jenderal Jagoan, beraninya kamu mencoba membunuhku. Yuan tidak akan memaafkanmu. Mengsan berteriak dengan marah. Ekspresi penjaga gunung logam mengsan berubah ketika mereka melihatnya diserang. Namun, sebelum mereka bisa melangkah maju, mereka tiba-tiba mendeteksi aura mengejutkan ganas menabrak mereka. Mereka semua buru-buru mengangkat kepala. Mereka bisa melihat banyak pasangan mata merah gelap tentara menatap mereka. Ekspresi itu membuat mereka mengerti bahwa jika mereka mengambil langkah maju, pembantaian akan menunggu mereka. Pasukan Devoring Harimau ini yang hanya tahu cara membunuh dengan jelas tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka milik Deep Lightning Mountain. Di mata mereka, hanya Flame General yang ada. Tidak ada orang lain. Bahkan Komandan Iblis Deep Lightning Mountain. Ini karena ini adalah pasukan yang secara pribadi dibangun oleh Jenderal Api. Langkah kaki Little Flame berhenti sejenak karena teriakan marah mengsan yang terakhir berpikir bahwa peringatannya efektif setelah melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia melihat kekejaman berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan dalam matahari mau Little Flame. Bang, sementara kegelisahan menyelimuti hati mengsan, dia melihat tubuh Little Flame tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Ekspresinya cepat berubah dan dia dengan kasar menarik mundur. Swoosh! Sebuah bayangan muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu ketika dia menarik kembali. Sebelum ekspresinya pucat karena ngeri, cakar harimau hitam raksasa merobek ruang dan meraih lengannya. Setelah itu, sosok hitam tiba-tiba menarik dan dengan kejam menabrak mengsan ke dinding gunung di sisi mereka. Bang-bang-bang, gunung itu runtuh, segera setelah itu. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat menara logam seperti mengayunkan Mengsan ke sekeliling dengan kasar. Dalam sepuluh napas pendek, tanah sudah ditutupi dengan lubang yang dalam. Banyak penyok besar juga muncul di dinding batu di sampingnya. Kekerasan, istilah ini telah ditampilkan dengan sempurna oleh Little Flame, Mengsan, yang kekuatannya setengah langkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna. Sebenarnya benar-benar tidak dapat membalas. Lindung memasang ekspresi terkejut saat dia menyaksikan adegan ini. Kekuatan Little Flame harusnya berada pada tahap kematian mendalam yang sangat tinggi. Namun, Lindung bisa mendeteksi riak yang agak misterius dari tubuh Little Flame. Tampaknya api kecil memiliki pertemuan keberuntungannya sendiri selama satu tahun ini. Jika tidak, tidak mungkin levelnya melebihi Lindung bahkan dengan fisiknya yang berkembang. Bang Debu berangsur-angsur jatuh di depan banyak mata yang mengawasi. Setelah itu, semua orang melihat menara logam seperti menyeret tubuh yang tidak diketahui orang mati atau hidup ketika dia berjalan keluar dari debu. Dia dengan santai melemparkan sosok itu ke penjaga gunung logam itu seolah itu sampah. Enyah, mata merah flem yang kecil menatap kelompok penjaga gunung logam saat dia berbicara dengan suara serak. Para penjaga gunung logam yang sebelumnya mengeluarkan aura yang menindas segera mundur ketakutan. Mereka tidak memiliki sedikit pun keberanian terhadap prajurit ganas nomor satu dari Deep Lightning Mountain ini. Tempat itu dengan cepat menjadi sedikit lapang ketika para penjaga gunung logam mundur dengan menyedihkan. Setelah itu, api kecil berbalik dan memandang kinggang yang agak pucat sebelum membuka mulut ketika dia tertawa. Mengapa kamu tidak pergi? Desa sembilan ekor berada di bawah perlindungan aku. Aku akan membunuh siapapun dari Hundred bisric kamu jika kamu berani datang dan mengumpulkan upeti. Petik dua. Wajah Kinggang berkedut. Dia ingin membalas. Di hadapan mata harimau merah lem dan nasib mengsan sebelumnya. Dia akhirnya menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Dia menamparkan kelelawar di bawahnya dan dengan tegas berbalik. Akhirnya. Dia memimpin kelompoknya dan melarikan diri dengan sedih ke kejauhan. Kelompok Bibisin mengawasi area luar desa yang menjadi benar-benar kosong dalam beberapa menit. Setelah itu, mereka melihat Little Flame yang sekarang terlihat sederhana dan jujur, yang telah berbalik dan berjalan menuju Lindong. Mereka hanya bisa dengan tenang mencerna kejutan di hati mereka. Jenderal ganas nomor satu adalah gelar yang memang layak. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1054, pengalaman Little Flame, Bibi Sin dan yang lainnya di desa sembilan ekor berdiri di bawah sebuah bangunan. Mata mereka sesekali memandang ke lantai dua di mana melihat dua sosok berukuran sangat berbeda terlihat samar-samar. Mata Bibi Sin tertuju pada sosok seperti menara logam. Setelah itu, dia menghela nafas dan menarik matanya. Dia melirik keluar desa sembilan ekor di mana pasukan yang sangat tenang beristirahat seperti harimau yang tertidur. Meskipun tentara ini tidak menunjukkan permusuhan, aura ganasnya masih menyebabkan anggota desa Sembilan Ekor merasakan tekanan yang sangat menindas. Ini benar-benar tak terduga. Orang yang dicari saudara muda Lindong sebenarnya adalah Jenderal Sengit nomor satu dari Deep Lightning Mountain. Seorang tetua suku Sembilan Ekor di samping berseru. Peristiwa hari ini jelas penuh dengan pasang surut. Awalnya... Mereka berpikir bahwa desa sembilan ekor mereka akan dihadapkan dengan bahaya yang cukup besar. Namun tak terduga, kemunculan tiba-tiba Little Flame telah menakuti King Gang dan Meng San. Selain itu, kata-kata terakhir Little Flame jelas memiliki niat untuk melindungi suku sembilan ekor mereka. Kemungkinan bahwa siapapun yang berencana menargetkan suku sembilan ekor harus berpikir dua kali dari sekarang. Adik ini Lindung benar-benar merupakan berkat bagi suku sembilan ekor kami. Bibi Sin tertawa, Little Flame memiliki reputasi yang sangat kuat di Deep Lightning Mountain. Kemungkinan beberapa akan mengambil risiko menyinggung dia untuk menyakiti suku sembilan ekor mereka setelah dia mengeluarkan kata-kata itu. Benar, Jenderal Sir Flame ini cukup kuat. Sin King di samping juga menjulurkan kepala kecilnya. Dia melihat kedua sosok di lantai dua dalam adorasi saat dia berkata sambil tersenyum. Berdasarkan apa yang aku ketahui, kakak laki-laki Lindung memiliki dua saudara laki-laki. Satu adalah Sir Flame General ini sementara yang lain adalah orang yang hebat dari suku Marten Celestial Iblis. Ekspresi kelompok Bibisin berubah sekali lagi. Celestial Demon Marten, itu adalah salah satu dari empat suku penguasa dunia binatang iblis. Saudara-saudara lindung ini memang sama luar biasanya dengan dia. Bibi Sin menggosok kepala kecil Xin King. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok-sosok di dalam gedung ketika sebuah ekspresi yang tak terlukiskan melintas di matanya. Saat itu, teleportasi spasial terganggu oleh tiga jeroan tua dari gerbang Yuan. Setelah itu, aku dipindahkan ke wilayah perang di sini. Saat itu, Aku terluka dan harus memulihkan diri selama sebulan sebelum secara bertahap pulih. Selanjutnya, aku menjelajahi wilayah perang bis ini untuk jangka waktu tertentu. Pada salah satu ekspedisi aku, aku berakhir di sebuah gua yang dimiliki oleh ahli super tahap samsara ketika dia masih hidup. Dia juga memiliki garis keturunan suku harimau dan aku akhirnya mewarisi darah esensi dari tetua itu dari sana. Flame kecil duduk di tanah di gedung dan menggambarkan pertemuannya di dalam daerah perang bis selama setahun terakhir. Oh, Lindong tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak heran kekuatan Little Flame telah maju begitu cepat. Dia benar-benar telah mendapatkan warisan darah esensi dari seorang ahli super tahap samsara. Terlebih lagi, Little Flame memiliki tubuh yang bermutasi sejak awal dan mampu dengan sempurna menyerap kekuatan garis keturunan yang sama. Namun. Aku tidak dapat sepenuhnya mendapatkan warisan darah esensi. Ini karena orang lain juga menemukannya ketika aku mendapatkan warisan. Flame kecil mengerutkan bibirnya dan tampak agak pendendam. Orang itu adalah komandan iblis Gunung Petir Dalam, Suzong. Lin Dong kaget. Kedua matanya dengan cepat menyipit. Orang itu juga memiliki garis keturunan suku harimau. Selain itu, itu adalah salah satu dari tiga suku besar suku harimau. Suku harimau habis gelap, dan dia sangat kuat. Karenanya, aku harus membagikan setengah dari darah esensi yang aku peroleh dengannya. Petik dua, apakah semuanya benar-benar berjalan dengan baik dengan komandan iblis ini? Tanya Lindong dengan senyum tipis. Meskipun dia belum bertemu dengan komandan iblis di Lightning Mountain, kemungkinan bahwa yang terakhir memiliki beberapa trik untuk menjadi titan seperti keberadaan di wilayah perang di sini, namun... Orang seperti itu hanya meminta setengah dari warisan darah esensi. Kemungkinan Little Flame tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Komandan Iblis saat itu. Heh, bagaimana itu bisa terjadi? Little Flame tertawa dingin. Namun, aku memiliki tubuh yang bermutasi. Saat itu, aku sudah menyerap darah esensi ke tubuh aku. Jika dia ingin merebutnya dan aku harus mempertaruhkan nyawaku dalam pertarungan melawannya. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Setelah beberapa diskusi, kami sepakat untuk membagikan darah esensi. Petik 2. Dalam hal itu, mengapa kamu di Deep Lightning Mountain dan mengapa kamu menjadi jenderal topnya? Tanya Lindong. Hal ini nampak sedikit rumit. Bagaimana orang itu bisa membiarkanku pergi dengan mudah? Selain itu, aku tidak punya tempat untuk kembali. Karena itu, aku memilih untuk tetap tinggal. Selanjutnya, aku secara independen mencari sekelompok orang yang semuanya memiliki garis keturunan suku harimau. Kemudian, aku berbagi beberapa warisan darah esensi aku dengan mereka dan mulai memimpin mereka ke dalam pertempuran. Itu adalah Tiger devouring Army, kan? Mata Lindong berkedip, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, itu bukan pasukan yang buruk. Ia memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Petik 2, hehehe. <tik> Orang-orang itu telah memenuhi harapan aku. Mereka juga benar-benar setia kepada aku. Aku menarik mereka dari keadaan di mana siapapun dapat mempermalukan mereka. Karena itu, bahkan Jenderal Iblis Suzong dari Deep Lightning Mountain menginginkan mereka. Sayangnya, mereka akan mengabaikan semua perintah kecuali untukku. Flame kecil membuka bibirnya menjadi senyuman. Karena kamu memiliki Tiger Devouring Army ini. Kemungkinan kamu juga memenuhi syarat untuk meninggalkan di Lightning Mountain, kan? Jika kamu tetap, Suzong akan terus menginginkan warisan darah esensi yang telah kamu peroleh serta pasukan kamu. Petik 2. Meninggalkan. Mengapa aku harus pergi? Api kecil memandang Lindong dan tersenyum. Senyumnya tampak agak licik. Lindong menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia mengangkat alisnya. Sepertinya kamu juga berencana untuk mendapatkan bagian lain dari warisan darah esensi dari Suzong. Awalnya milik aku, bagaimana aku bisa membiarkannya mendapatkan manfaat seperti itu? Aku telah menunggu dengan sabar selama satu tahun penuh dan berjuang untuknya, untuk menunggu kedatangan hari itu. Selama aku bisa mendapatkan setengah dari warisan darah esensi, aku akan bisa mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Matahari mau merah api flem menatap lindong. Ujung-ujung mulutnya membentuk senyum yang sangat ganas dan jahat. Kakak, saat itu, kami bertiga terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti tersesat karena gerbang Yuan. Pada saat itu, kamu dan saudara kedua mempertaruhkan segalanya untuk melawan ketiga anjing tua itu. Di sisi lain, aku hanya beban. Aku tahu bahwa kita akan kembali suatu hari tetapi aku membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Lain kali, aku tidak akan lagi berdiri di belakang kamu dan saudara kedua. Petik dua. Karena itu, aku harus mengambil warisan darah esensi. Lindong sedikit mengernyit saat melihat mata merah api kecil. Dia berkata, tidak ada yang menganggap kamu sebagai beban. Suaranya berhenti sejenak ketika dia mengamati api kecil yang tersenyum. Namun. Aku akan membantumu. Dia bisa membayangkan seberapa banyak penderitaan yang dialami Little Flame sendirian di wilayah perang di sini. Bahaya yang Little Flame alami tidak kurang dari apa yang dia miliki di caotik dimensi. Karena Lindung akhirnya menemukannya. Dia secara alami akan membantu Little Flame. Ini karena mereka bersaudara. Seberapa kuat komandan iblis ini Suzong. Apakah dia melangkah ke panggung Samsara? Petik 2. Tidak. Dia hanya bisa dianggap berada di puncak tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun dia hanya satu langkah dari panggung samsara, dia tidak bisa dianggap sebagai ahli panggung samsara. Flame kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab, Lindong memiringkan kepalanya, memang jauh lebih sederhana jika ini masalahnya. Bagaimanapun, jarak antara panggung samsara dan tahap kematian mendalam yang sempurna jauh terlalu besar. Seharusnya ada delapan jenderal lain di bawah Suzong selain kamu, kan? Kekuatan delapan dari mereka harus mirip dengan Meng San. Bukan. Lin Dong sekali lagi bertanya. Delapan prajurit ini akan menimbulkan masalah besar jika mereka ingin berurusan dengan Suzong. Ya, namun. Kakak tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Mereka mungkin malah berdiri di pihak kita. Petik dua, Api kecil terkekeh. Dia cepat-cepat melipat lengan bajunya. Memperlihatkan segel hitam gelap Segel itu muncul seolah-olah itu tercetak jauh di dalam dagingnya dan perlahan-lahan bergoyang Lindong menatap segel hitam itu Matanya sedikit terfokus dan dengan cepat menjadi lebih dingin Apakah itu diberikan pada kamu oleh Suzong? Indranya sangat tajam, sekilas Dia bisa tahu bahwa segel ini telah tenggelam jauh di dalam tubuh Little Flame Bahkan itu akan menghancurkan Little Flame terpisah hanya dengan pikiran dari pemiliknya. Ya, itu adalah segel hantu gelap yang dalam. Api kecil memberikan senyum seram saat dia berkata, Suzong sangat berhati-hati. Dia menanamkan benda ini ke sembilan jenderal di bawahnya termasuk aku. Dengan ini, dia bisa mengendalikan kita. Orang ini, benar-benar layak mati. Ada ekspresi gelap di mata Lindong. Meskipun Laut Iblis Cautik penuh bahaya, tidak ada yang pernah menanam hal seperti itu untuk mengendalikannya. Namun, untungnya dia berhati-hati. Kalau tidak, mengapa para jenderal besar lainnya merasa diam-diam tidak puas? Lima dari delapan jenderal telah diyakinkan oleh aku untuk memberontak melawannya dalam satu tahun terakhir. Kami akan menyerang bersama dan membunuh Suzong ketika ada kesempatan. Flame kecil berbicara dengan penuh dendam. Kali ini, itu lindung yang tertegun. Saat dia menatap menara logam seperti manusia di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya api kecil telah berubah secara drastis selama setahun terakhir. Siapa yang bisa membayangkan bahwa lelaki besar yang sangat sederhana dan jujur itu akan penuh dengan trik jahat sekarang. Jika Suzong mengetahui bahwa bawahannya diam-diam diyakinkan oleh Little Flame untuk menentangnya, akankah dia menyesal menyimpan ancaman ini di Deep Lightning Mountain? Awalnya. Rencanaku adalah untuk bertindak selama pertemuan tahunan gunung Deep Lightning Mountain. Hehe, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat bertemu kakak sekarang. Dengan kehadiran kamu, peluang keberhasilan kami akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Meskipun lindung hanya pada tahap kematian mendalam awal, Little Flame mengerti dengan sangat baik bahwa kekuatan bertarung sejati mantan tidak bisa begitu saja diukur oleh permukaan. Segel hantu gelap yang dalam ini, lindung melirik segel di lengan Little Flame. Benda ini jelas seperti bom waktu dan menahan jenderal-jenderal itu karena takut. Tubuhku baik-baik saja, aku memiliki tubuh bermutasi. Selama satu tahun ini, segel telah secara rahasia terkikis oleh aku. Oleh karena itu, ia telah kehilangan efeknya. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa lima lainnya juga sangat khawatir tentang segel di tubuh mereka. Kata Little Flame, biarkan aku melihatnya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh segel di lengan Little Flame. Benang cahaya hitam keluar dari jarinya dan memasuki tubuh yang terakhir. Little Flame tidak menghentikan Lindong. Sebaliknya, ia membiarkan energi asing yang bisa mengubah tubuhnya berantakan untuk masuk. Dia secara alami memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Lindong.